Aku telur aduk dengan tomat. menemukan kompornya dan mulai memasak Mentega. telur kocok tomat tomat Sozu ayam, garam, garam, bawang, sedih deh, ayo matikan apinya. Makanannya sudah siap. Telur aduk dengan tomat. Aku mau makan telur aduk dengan tomat Aku mau makan telur aduk dengan tomat Aku mau makan ini Tadi hmm? kacang pedas Daging Sapi Bawang Daging Sapi Ayo nyalakan kompornya dan mulai memasak Daging giling bubuk pasta kacang cabai Bawang Bawang Sudah jadi deh Ayo matikan apinya Makanannya sudah siap Tadi kacang pedas <laughs> Aku mau makan ini. Jadi, Jadi, terima kacang pedas. pedas. Hmm. Makasih. Tadi kacang pedas. Aku mau makan ini. Terima kasih, hmm? bebek panggang Beijing. Limon timun bebek panggang timun bebek pang Timun Bebek panggang Timun Bebek panggang Timun bebek panggang Beijing. Aku mau bebek makan... panggang Beijing. Wah, bebek hmm. panggang Beijing. Aku mau makan ini. Dedek panggang Beijing. <tuluh>